Halo food lovers, bikin resep roti di rumah sendiri yuk. Setelah tahu resep ini, kita nggak perlu beli roti di luar lagi. For the recipe, keep on watching in this video. Pertama-tama, kita sediakan 300 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir, serta 1/2 sendok teh garam dan 50 gram margarin. Lanjut, kita masukkan ragi yang sudah kita larutkan dengan susu panas Seperti ini Lalu diaduk Aduk terus Sampai semuanya tercampur rata Kita juga bisa menggunakan tangan untuk mengulani adonannya Seperti ini setelah itu kita masukkan satu butir telur harusnya kita masukkan di awal ya lalu diaduk lagi sampai semuanya terulen sempurna Pastikan adonannya teruleni sempurna. Setelah itu, kita tutup dan kita diamkan selama 60 menit. Setelah adonan kita diamkan tadi, dia akan mengembang jadi seperti ini. Lanjut, agar ukuran rotinya sama, kita bisa menimbang adonannya. Di sini saya takar sebanyak 70 gram. Lanjut, kita sediakan loyang, lalu kita alas dengan kertas roti, dan kita bentuk adonannya. Bentuk bulat seperti ini sampai di bawahnya tidak memiliki celah. Lakukan untuk adonan selanjutnya. The next step, kita tutup lagi adonannya Agar adonannya mengembang kembali Diamkan selama kurang lebih 2 jam cara adonannya pun sudah mengembang Selanjutnya, kita masuk ke topping Kita bisa menaburinya dengan sedikit tepung atau gula halus Dan menaburnya sedikit wijen Atau mengganti toppingnya dengan sedikit margarin dan coklat Sesuai selera ya. Masuk step paling seru. Kita oven rotinya. Masukkan roti ke dalam oven. Setelah itu, kita hidupkan ovennya dengan suhu 190 derajat. Dan dengan waktu 25 menit. roti pun jadi roti simple ala rumahan yang enak dan lembut